waspadai emas berpeluang untuk bergerak bullish. bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi dari sekitar area resistan jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.801,88 sampai 1.797,71 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.817,97 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.797,7 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1791.45 Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Januari 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda Silahkan hubungi 081212 983 1001 Sekali lagi 081